Uh berantem aksis ben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 EVOS udah oke lah nih EVOS nih Ini udah oke nih gig cuar sekalan nih cu dia setting nih BTL EVOS stabil ya kan iya udah Faze Invin udah lewat kan Faze Invin TS udah masuk Faze Invin TS udah Faze Invin TS udah udah masuk ya udah masuk pertarungan yang alot dari Vampire begitu di CCTV yang lain RRQ sedikit bertetangga dengan Vorae Vos yang dimana tidak terlalu maksimal Fazet Tonki uh dia Tongki, dong. emang Tum -tum, -tum. ribet ini Tonki kemarin menutup ya benar win the Ayo, RRK chicken Iya betul sekali sangat luar biasa dan RRQ Chicken sekali yuk semua ha harapkan permainan dari seluruh tim Bini. Indonesia di sini pada Gua RRQ anjay ini Itu baru pakai suara itu guys Gua Moza Gua Moza eh enggak bisa tuh kok enggak bisa ngulang sih gua Agak berat nih suaranya. Gua Moza Gua Moza Gua moza, gue gak bisa lagi sih. Gue gue Gua moza, gak gitu. Gua mau moza nya gimana ya? Gua moza, gue gak gitu. Gua moza, gue moja. Gua moja, Gua moja, gue moja. Gua Gua Gua Gua <Sigh> pasif, tapi untuk permainan di SEA Championship lebih berani lagi ya Mereka mempunyai target-target tertentu untuk mendapatkan gitu moza ya yang benar. Ya gimana nadanya Bang, lu jangan Nadanya susah Bang. nadanya gua Moza gua RRQ. Ya, gitu cok terkejut terheran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 pasionaler tim yang gua dulu daerah daerah nanti. tadi ada juga yang sudah yeah. sedikit back off dari daerah lah, nih, karena kayaknya yeah. oh, oh my yeah. God, ini ramai <laughs> banget gitu dan circle selanjutnya <laughs> juga langsung saja condong <laughs> ke arah timur yes ini pikir tadi kowe shooting right ganteng ya, banget ya, tuh pakai baju gituan kan sekali gua liat lihat terlihat ganteng kan? tuh baju udah dua bulan, gue lihat tuh. Sudah berjalan, yeah. <laughs> berdua, yang dikasih pertama, makinnya terakhir. Makin diendep emang makin ganteng sekali pakai baju Ada itu sih. Satu Wup zona guys, gold zona cow, zona cow. cakep banget cowok. ini udah. Pengurungkan no, niatnya dan Ravenclaw sudah tertangkap dari Infinity Melo nge secure begitu saja. Mas Pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai ada pakai masker, pakai masker, lagi masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai karena Wow, udah bener-bener dead. dead book ini, co anjing! ini langsung aja, gede, Ah gede karena sudah terpantau adanya booms dari tim Genesis Dogma juga yang mengarah ke arah dia. Juga sementara itu, di sisi yang lainnya, tim Secret akan melawan Ah, GIG-ＧIG tuh, sonco! Oh, gigit ini.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 di CCTV kita yang lain. Split ya, iya. iya. emang iya, ya, iya, iya. masih santai-santai aja, menolak ya, pergerakan betul. dari men itu high ground, jik ya, di ya, bantai siapa, Dibantai bantai fase, guys. Gik Faze lagi gitu siapa ya? Yang lu, tongki, tongki, tongki, tongki, Yang tongki, tongki, tongki, tongki, tongki, tongki, tongki, tongki, tongki, sudah ya, ini. Bawa iya, juta setengah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, satu iya, iya, iya, iya, iya,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 Aduh, aduh, darahnya udah gak kelihatan. Oh, aduh, darahnya udah gak kelihatan, oh, tapi selamat, cok. Kali ini dan akhirnya bisa di ah. Hanya Aduh, rekan yang Aduh, tim yang kali ini harus menghadapi Eagle e Aduh, harus Aduh, Aduh, dari arah lantai Waduh. dua, langsung saja menockdown sana wah cover komfer coverannya bagus coy Ya tuh Nichiel pengen mengamankan posisi ya. Oh ada yes, nah, Onix um. juga nyelip di sini Cuk. Oleh pemain Onix Sky Online dan juga Sembai sudah menelik pergerakan dan Para Jin. <visions> <humanSí> Gede mainnya apaan tahu dah. Meluar bebek ke dalam ke arah yang kecil. Percobaan yang kedua kali ini ke arah Para Satu, 1. Itu sih main. 3 on point kah? Masih belum terlalu dan dari Nichiel berada di sisi belakang mengamankan dirinya untuk memantau pergerakan dari. Wah, Tongki ngekenokin Evos. Sudah menutup angle juga dengan satu buah smoke, dan oh, gue berharap ada cicilan ah, ber juga yang diberikan dari nichil dan Sky only ya. tertuduk error -ter -ter -ter mm. mm. juga onyx. Sumpah, wah, dapet dapet Kampang, oh, nichil dapat dua. Dapat oleh tong, dapat onyx. Oh, oh, oh, oh, Wah, wow. wow. wow. wow, nice Terus banget, nice cok wow. kali ini berhadapan dengan face <muk> Iya, tapi Eh, anjing di bom itu pencet pencet cok, buka depan dia, buka jalan dia. hanya misalkan saja masih aktif, belum terketahui. Wah, wah. Gak apa -apa, Wah lupa. gak asik, cuman ngebug cuk. Biasanya tetap nggak gak mati, akan diikhlaskan begitu saja. Di CCTV yang lainnya, saya nih tidak mendapatkan circle zone dan arah untuk Wah, kok, Wow kok, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak, Oh, di N, oh. nggak tuh, waduh, waduh, nerpe... gua Nerpe, gua KO wah, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <bener Heroes> <Dua>. <tuk> <tuk> wah, lu si wah, wah, kan kan. wah, kan. gitu wow. ya. <tuk> <Boleh, tuk> <tuk> <tuk> <tuk> belum nembak lagi lagi Aduh. Belum gu <-s2> siap gua, Skai. Wah, ente guys. Mereka dua menjaga sisi kanan. Wah TS sudah gak bisa kemana-mana kita lihat guys, di lock sama dua eh mampus, sisa satu TS, yes, itu dia, teman -teman. mampus semua kemana lo TS lu bonyok lo, rusak lo, uh, wah bener-bener oh, deadbook ini judi gua, rusak sadar oh, ya ben. guys, wah ketemuan ini BTR sama RRQ Diangkat, mau Tim di mana granat dan juga molotov pun juga BK, sudah mulai dihujankan. Wah, gila! Duxi luxi lagi RRK, sekali keluar poin. Ya. peko udah, RRK, udah, Loh, Sisa de doang. <tuk ke atas penyakit> yes, dari duo Tachibana benar -benar on point. Tapi dari seorang Jasper mengarikan. Mm -mm. tiga pemain dari Infinity. Tersisa saja. Limbat. Eko Waduh. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> dan juga <tuk> <tuk> Mr. Five Sudah mengamankan satu, dua, kuat loh dia. Oh, Abi yang bunuh Peko, cok. Wah. Sama Indo lagi berantemnya nih. Jangan kumpul, eh, jangan kumpul, eh, jangan kumpul, eh, jangan kumpul, eh, jangan kumpul, eh, jangan kumpul, eh, eh, jangan kumpul, eh, yang eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, yang Tim Red Alien eh, eh, eh, eh, Kencong, oh kau boy, na strike, strike. Nice pons guys. Uh, 23 ah, alik bomnya. Buset bom. bom. perasan Faze jauh dah. Oh BN nih. perang juga sangat beresiko. Oh iya. juga ya? nih beresiko. Oh juga sedikit oh. maju untuk memberikan informasi hey. juga bahwa letak dari bonsai di mana dan ya ini ayo bn bunuh kanan sikit eh kelihatan lagi aduh Nampaknya... wah <laughs> wah <Wow. laughs> <Wow>, nice banget wae u jangan lupa makio makio wae u karena masih menyisakan dulu sama tim sama di sini 20 20 zona masih yang BTR enak banget cok gila. Oh, Diam Wah bisa ini bisa nih. Wah mulai melihat tim di sana. untuk masih ada. ada dapat zona lagi guys. Emang harus pakai jersey ini kayaknya. Kalau pakai jersey ini wangi loh doray mati. Sekarang menggeser dari Tapi BTR-nya dong yang wangi, guys. Yang dilakukan amat Kemarin epos lagi wangi. gue pakai baju ini BTR-nya wangi epos itu. Semua salah ya. Sisi pun, dia harus berdiam diri sejenak. Pakai dodol aja lah, beliin Doublein apa ya? Waduh, bagus kena cok. Lagi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Hmm, berantemin terus. Oke, Boxbox deh itu sampai berdiri-berdiri gitu orang itu. hampir saja nyawanya tadi karena parajin. Terus terusan nge-lock angle-nya nge kali ini yang lagi-lagi berdiri tapi juga harus hati-hati karena masih tim yang Sudah bisa melihat keberadaan Itu mati lo dan ke arah tim mati. Eagle Sports Bika pun juga kali ini posisinya dalam keadaan yang berbahaya benar-benar sekarat harus melakukan healing terlebih dahulu dan Eagle pun kali ini sebenarnya setengah setengah negatif -setengah, oh, setengah tidak sempat. Perdolosis gigi rata dong, please ararki biar naik. Oh nice bagus. Bagus bagus cow, bagus, co. bagus ya mainnya bagus. bagus. Oh, wow. nah mati lo. Apa lagi bang? Nah, nice dua aja e mati. Nice. masih ada waktu untuk argue, tapi juga pengetan, ah, ya, ampun. Dan nah, masih ada dua Oh iya raki keempat cok sekaligus Wah dx harus di satu nih juga mudah-mudahan mau selatan guys bawa ke lu bawa lu ke arah selatan Amin Amin Amin kita akan ke HP terjatuh, cok. Sekarang, oh iya, circle selatan dong nih. sah nih, tapi mulai berkurang, agak sekarat sedikit, tapi harusnya masih bisa melakukan. Mudah, aku lebih dahulu. Dan ini dia, apakah kita hmm. tiap hmm. eh, oh, mau oh. atang atang, oh, wajib? Wajib, Eh, pinggangnya mau cok, tengah-tengah cok. Wah, zonanya sama-sama nyiksa, ih. Sama -sama Sama -sama oh nice B <tuk> juga... Wah bi dapet Wah, <tuk> <tuk> Oh nice DX buru-buru sumpah DX buru-buru salah <tuk> banget sini DX <tuk> lu, bunuh lu. lu, aksis lu. <tuk> nice food. <Nice. Nice. tuk> nah, oh nice. <tuk> <Aksis ditapetan tuk> Ayo. Chicken <tuk> Wah, jika, jika. Aksis jika, jika, jika. Oh iya DX satu. aksi satu. Eh yeah. aksisnya bisa di ini untuk tim Wah oh, gila. Oh, The Power of Jersey guys ya. Harus ya kan nah, ah. The Power of Jersey ya. Gak nyata ya. ini. <laughs> Kurang komit deh, nggak niat guys. <meters2> ya kena zona ada lo, yeah, Ya kena zona ada lo. Ya, geter tangannya geter. Ya. Yeah. Nice jadi bagus yang dapet killnya Cok. Chicken, guys. Así, guys. bisa gini dari awal, co Coba gua ganti ganti jersey ya jangan oke oh, ya. lagi banget dan ini Bang. wah lah, jadi mati blow on mampus, Jadi tiga belas kill cukup, mantap, 13 belas kill hashtag satu guys, bisa nih TS TS kekejar guys sumpah ini guys.